Juara kawat kaki go kebangsaan 2014 zona selatan. So saya tidak ngerti kawat kaki apa ya guys kawat kaki itu. Tapi kalau dilihat di sini adalah mungkin baris berbaris atau bagaimana? Jom. Saya penasaran guys kita tengok videonya. Let's go. Oke. Okay. Latihan uh baris berbaris kayaknya. Oh, Masya Allah Oh kawat kaki, oke latihan berbaris baris berbaris kayaknya. Ini sekolah kan guys. Kecak. Kalau sekolah macam ini, istilahnya kalau di Indonesia itu namanya gerak jalan ya mungkin seperti itu. Tapi saya nggak ngerti juga kalau di Malaysia bagaimana guys. Adam, Adam Ada. oh. Buka, arse, ini juara-juara kawat kaki guys. And then, and then, and then, and then. Wow. Ini sepatunya khusus loh ini, kalau gak khusus gak bunyi guys. Oke. Okay. Bu wow, ini polisi guys. bunyi sepatunya tuh loh guys. Shhh. Wah. Keren banget ini guys. bener keren. Ah, aduh. Gimana ya guys ya? Ini juara beneran -bener pantasan juara karena memang keren banget. Uh. Wow. Ke oh. kanan, Baru, ba, baru lihat kayak gini nih, guys. Bener. Wow! Wow, keren banget! Merinding, guys! Lihatnya, guys! Istilahnya, aduh, saya dulu juga kayak gini, guys. Jadi, latihan-latihan kalau di Agustusan, ya, sekolah di Indonesia juga kayak gini, ya kan? ini keren banget guys mungkin ini tes tesan atau gimana ya kalau di Malaysia kayak gini guys mau masuk polis kayaknya atau gimana? Uh, ada ada ada ininya ya tuh ada nya gitu kalau jalan Uh. Tuh jalannya tuh Buh. Keren banget sih ini Ya Allah Ini yang syuting juga, oh, oh gitu guys. Tapi ini nggak nyangka. Lukan semua orang lihat coba. Saya juga lihat ini mbak. Tapi ini bagus banget guys, keren. Oh my god. Oh. Keren banget. Eh, macam robot, tau nggak sih? Wow, serasi banget gitu loh, guys! Mantap jiwa! Oh my god, wow! asli merinding sih, oh <tuh> <tuh> padu betul, gila ini mah gila, asli gila. Serasi banget guys, Ya allah. aduh betul. Uh. Oh. Hmm, hmm, hmm, hmm, rapi betul. Huh? Tuh. Oke, ini mau udah yang latih ini bukan orang biasa ini. Tuh, tuh, tuh, tuh, tuh. Lihat kakinya guys. Gak ada yang salah. Asli. sini What? Ke mana madam? Eh tinggal. Patak. Hmm. Tu takut dia tu. apa masih ya. Iya kau. Black. Hmm. hmm. keren banget asli asli bah ini yang paling keren Azik baru tahu kayak gitu guys ada, ada iramanya gitu kan Bo. Merembang guys. Ya Allah. Oh, cantik. Macam betul-betul dok. Macam ah macam-macam dekat Cina-cina tu. Hmm. Wow. Macam ada senapang tu Keren banget sih. Ya Allah keren banget guys Wow Mantap juga sih guys Keren ya Juara loh guys ini Pantesan juara ya kita lihatnya kayak wow banget sih. Yang lawan ini baca doa. Uh, masuk ali, tengok. Oh uh, cantik. Keren banget, sih. Keren banget, uh, tanpa abah-abah, loh, guys. Harus betul-betul fokus di sini. Kalau tidak fokus, gak bisa. Hmm, kalau dari atas pasti cantik-cantik banget ini guys nah, ini dua di mombok belah mau ada yang cewek kayaknya tuh ini harus fokus betul-betul fokus guys wow keren banget Asli huh. nih, kalau di Indonesia Agustusan ada kayak gini, guys. Kayak sekarang kan Agustus gitu, banyak sudah dilatih-latih ya. Masa saya juga masih sekolah, pasti ada kayak gini, guys. Betul, dan kita udah juara berapa dulu ya? Juara tiga, kalau nggak salah. Se Ini sekecamatan gitu, guys. Wow! Oh my god, saya pernah merasakan kayak gini, tapi nggak ada yang kayak gitu guys. Di tempatku nggak ada, terdet gitu nggak ada gitu. Biasa aja gitu. Dan ini so amazing banget oh, sih, pertama. wow gila. Eh bunyi uh. Memang sepatu dia, memang sepatu dia. Oh. Best. Oh guys gak bisa tabrakan gitu kan Keren banget sih Woi, oh, sama-sama berhenti Oh bergabung nih guys Oh ini mah keren banget sudah Oke okay. Bisa lagi tuh. Eh bisa sama loh Jika Jika jenis, ya, kok. Mulut gigi. Oh. banget sih. dong. Oh. Mm. <tuk> wow. wow. Ya Allah. Jadi kelihatan banyak banget Ini guys. Jauh, ya kan? Asli. Masaan tadi tiga baris kan ya Sekarang jadi kayak banyak banget tuh Oke okay, Kembali lagi ke tiga baris Oke okay. right. Wow Gila gila gila Asli gila banget ini mah Halo sama kayak kemarin di apa ya penampilan ada juga guys di Indonesia Yalah. itu tahun berapa ya saya lupa itu ada yang kayak gini juga guys so itu memang keren banget sih asli ini kalau di Indonesia kayaknya tahun-tahun kemarin ya kalau ini kan 2014 sudah lama banget ya wow Gaguh oh, iya. Yeah. Yeah. <laughs> ya Allah. Uh, itu tenguk lah guys sama-sama itu. Itu kaki gak penda kah? Saya dulu masa SMA pernah pingsan guys sekali ya nggak sadarkan diri kayak <laughs> Gara-gara penat guys, latihan berapa kali itu ya Untuk mendapatkan juara sih bener Aduh Wah, keren banget <tuk> Mantap guys Satu Malaysia Keren banget Ya Allah Wow amazing tuh guys lurus banget sih guys bisa lihat tuh lurus banget mereka wow uh, gemuruh guys tepuk tangannya guys keren banget kan oh banyak juga yang shooting tuh keren banget Ada juga guys yang lainnya wow. Oke okay, guys dan selesai videonya So itulah tadi ya Kadet polis SMJK Canwa juara kawat kaki Go kebangsaan 2014 Zone selatan So apa yang kita lihat tadi sangat-sangat amazing Sekali guys sangat-sangat Wow gila asli gila penampilannya Dan pantesan gitu kan kok juara gitu ya, kayak gitu kita aja istilahnya orang-orang biasa ya nontonnya kayak gitu gitu kan so emang rapi banget dan ekspresi wajahnya mereka juga datar-datar aja tapi apa yang mereka lakukan sangat-sangat the best sekali so, terima kasih buat yang ngelatih pastinya ya kan, ah, gak mungkin kayak gini itu gak ada yang ngelatih, pasti ada yang melatih dan itu pasti daripada kepolisian ataupun tentara dan lain sebagainya so, itu bukan kaleng-kaleng sih Keren banget guys, kayak dipertunjukkan di pertunjukan di Cina-cina gitu. Wow. Oke, okay, terima kasih sudah tonton video ini guys. Semoga sukses buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pemben untuk diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.